Kalau begitu, Tong alihkan saja untuk berbicaraan ini. Mama Ipa lebih mau kalau torang fokus, lebih baik, torang persiapkan, kita pe calon-calon pemimpin 2020 apa baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tapi ya, salam bakudapa dari Mama Ipa. Tidak ada penundaan pemilu, tidak ada presiden tiga periode. Jelas dan tegas Presiden Joko Widodo so bilang Yay! itu sebelum aksi demo. Aduh tapi ini mahasiswa ini dong kreatif dong pindah lagi dong peisu kenaikan bbm dan minyak goreng atau minyak kelapa. Orang bilang di sini. Tanpa dorang sadar aksi itu provokator setunggu tunggu. Dorang cuma cek cek hoba hoba, keker kalu mangsa ada rada. Ah ternyata orang pemangsa yang dong cari itu ada. Dosen Universitas Indonesia Bang Ade Armando oh, no. menjadi target daripada provokator atau orang-orang jahat ini. Orang pukul pada dia, dong seret, tarik dia dong mau bikin sampai dia telanjang, bahkan bisa saja kasih mati pada dia. Cuma cepat polisi datang sehingga oh, no. bisa teratasi, amankan. Bang Ade Armando segera kasih lari di rumah sakit. Dan pelaku satu persatu lari. Menghilang bahkan kemudian tertangkap. Cara berhenti sampai di situ. Ternyata pendemo-pendemo ini bukan cuma mahasiswa. Ada juga emak-emak dan kakek-kakek. Nenek-nenek dan tete-tete. Aduh dong ini mahasiswa yang... Terlambat lulus kapan? Terlambat wisuda? Kodoh masih ada di aksi demo Senin 11 April 2022 kemarin. Minta ampung emak-emak situasi waktu itu kalau memang dia gawat terbaikuriki ngoni emak-emak dan kakek-kakek. -kake. Nenek-nenek dan tete-tete. No. Bisa selesai di situ. Tapi itu kejadian seterjadi. Lebih baik Orang persiapan, orang pecalon, calon pemimpin 2020 2024 baik di pusat maupun di daerah. Yeah. daerah. Di pusat tentunya presiden dan wakil presiden, di provinsi gubernur dan wakil gubernur, di kabupaten bupati dan wakil bupati, di kota wali kota dan wakil wali kota. Mama Ipa so ada kriteria calon pemimpin 2024 nanti. Mama Ipa kasih kategori ada dua bagian A dan B. Yang A adalah kategori profil daripada calon pemimpin di 2024 dan kategori B profil sosial calon pemimpin di 2024. Ah, seperti apa itu Mama Ipa mau bilang satu persatu. Kategori A profil diri dari calon pemimpin di 2024 itu ada delapan. Dan kategori B, profil sosial dari calon pemimpin di 2024 itu ada lima kriteria yang Mama Ipa siapkan. Satu, untuk kategori yang A, jujur tidak pembohong apalagi penipu. Dua, sopan dan santun dalam perilaku kehidupan di lingkungan di mana dia berada. Tiga, taat beribadah. Sebagai umat beragama Empat Sederhana dalam perilaku kehidupan Pribadi maupun keluarga Di lingkungan dimana saja dia berada Lima Tidak pesina atau selingkuh Enam Tidak poligami Kalau boleh ya eh, saudara Tujuh Tidak penjudi Dan delapan Tidak narkoba Kategori B Profil Sosial calon pemimpin di 2024. Satu suka berbagi atau beramal alias tidak sekakar. Dua suka mendahulukan kepentingan orang banyak. Tiga tidak arogan sewenang-wenang atau menyakiti orang lain. Empat tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN tapi kalau Mama Ipa lebih suka bilang tidak nepotisme tidak kolusi, dan tidak korupsi NKK karena korupsi terjadi apabila ada nepotisme dan kolusi Pak Sudara, begitu dan yang kelima tidak menjadikan diri kaya setelah terpilih atau menjadi pemimpin. Ha, ini yang Mama Ibu kasih nama kriteria abu-abu. Karena dia bersifat masih baca janji janji Dia bisa terbukti kalau jadi pemimpin atau se terpilih. Apakah janji-janji manis itu menjadi kenyataan manis atau kenyataan pahit. <laughs> karena itu kriteria ini penting sekali untuk kita orang tahu file daripada calon-calon pemimpin di 2024 nanti Mama Ipa perlu bilang ini karena kita orang harus punya pemimpin di 2024 dan seterusnya nanti itu adalah pemimpin yang betul-betul bermoral baik pemimpin yang berintegras tinggi karena memiliki unsur-unsur ukuran kriteria yang ada ini ini penting sekali karena ketika uh, kriteria ini ada melekat dalam diri calon pemimpin kemudian dia menjadi pemimpin, maka pemimpin yang seperti ini dorang bisa pastikan adalah pemimpin yang baik. Kalau orang setahu apa yang Mama Ipa bilang ini oh, come on. maka bisa muncul pertanyaan bagaimana kalau dorang calon-calon ini Cara memenuhi persyaratan atau kriteria yang Mama Ipa bilang, tapi Doran dicalonkan oleh Partai oh, sehingga Doran berkompetisi di 2024 nanti. Mama Ipa bilang harus memenuhi kriteria ini kalau calon yang betul-betul sosiap, dia sudah ada investasi sosial selama dia ada hidup sampai dengan saat dia Pak Calon, begitu ba Sudara, tetapi sebaliknya, kalau calon yang tidak punya investasi sosial atau bahasa hari-hari kita orang bilang, baik-baik di masyarakat, kasih tunjuk itu perilaku yang baik bukan nanti di sana Calon, maka dengan mudah dia dapat perhatian dia dapat simpati dari masyarakat dan tidak perlu pakai-pakai doi buju-buju yeah. suara masyarakat lima puluh ribu seratus ribu dua ribu dan seterusnya untuk dapat suara ha, kalau orang dapat calon yang seperti ini maka orang yang mimpi lebe-lebe manyasal lima tahun atau manyasal satu periode itu so menanti di depan bagi itu, mbak saudara. Oh, no. karena itu, mbak mama ipa so mau kasih kasih ingat sekarang ini supaya orang so tahu dari furuk furuk dan kita orang mempersiapkan orang pediri mental untuk menentukan pilihan dengan baik Ke depannya menyangkut kriteria ini, mama ipa akan baca rita lagi pada orang satu persatu. Dari kriteria yang delapan dan yang lima itu di episode yang akan datang. Karena itu, bapak saudara ikuti konten Mama Ipa berikutnya. <tuk> Sampai begitu dulu, bapak saudara. Tapi ya.